Oke, okay. ini oh, malam hari tas... karena oh, kita pasti loh. sedikit heran ya. Uh, ini si Bas RVD ya. Nice, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue di channel Ivan Sanroy. Wow. Oke okay guys kali ini udah lama banget gue untuk reaksikan lagi Sebenarnya udah banyak banget ya yang udah terlewat sama gua, gitu Mungkin memang karena ya itu dia namanya juga manusia banyak kendala <laughs> Ada juga dirasa kejenuhan juga Tapi ya semoga di bulan puasa ini Gue banyak lagi deh untuk SRSKM yang baru-baru lagi deh Ya semoga aja ya Amin, amin ya Allah ya. Nah kali ini gue tetap masih akan untuk reaksikan lagi OBI <Sessus> <Sessus> <Sessus> Ya itu sendiri VIOBI sendiri itu sudah terkenal sampai dengan Masuk ke roma Nah, ini ada lo clip flip ataupun lo interview ataupun dari Vio Beauty sendiri yang membuat uh, Vio Beauty sendiri terkenal karena Nah, betul, itu juga kan yang lupa subscribe nyalain dan komennya langsung deh, ya, bukan? Oke, kita langsung langsung ke video. après bruxelles les voilà à arlon uh, like, uh, yeah. um, ah, was... yeah, yeah. on est uh, influencé par les red hot chili peppers bah, ça, yeah. et en ce moment nous sommes souvent en contact yeah. avec tom morello <laughs> du groupe <Yeah>. rage <laughs> <laughs> <laughs> mais avec yeah, yeah, yeah. la pandémie on ne peut faire que des like vidéoconférences et ce serait uh, un uh, de nos uh, plus uh, grands grand rêves de le rencontrer en vrai plus tard Video call to tell our story through our song. Tahun setahun yang Lucu ya. Saya. ya, ya? ya. <laughs> masih kalau misalnya bicara di City, ada keunikan gemuanya itu sendiri yang membuat lagunya, membuat Kiobi ah itu sendiri ada keunikan bahasa gitu. Loh. Nah, terlepas untuk itu semua, jadi ini yang kita lihat adalah kumpulan ataupun klip-klip Kiobi -klip, uh, ah, ah, terkenal ternyata di luar negeri. Kiaiobi sangat terkenal di luar negeri dibandingkan di Indonesia itu sendiri, ya. Kyobi sudah dalam artian hampir keliling Eropa untuk di luar negeri itu sendiri gitu loh. Sedangkan keliling untuk Indonesia mungkin project untuk di sekarang ini mudah benar, benar bisa gitu ya, semuanya bisa. Uh, kemarin juga gambaran dengan Sweet Not sayang banget sih ya. Padahal <laughs> gua iya. Yobi kok kenapa gak ditampilkan di Indonesia itu sendiri ya? Dia juga Oke, ya kita langsung masukin lagi. lanjut! รอบประเทศอินโดนีเซีย Voice of Pasiflot ได้เดินทางมาแสดง 2 Gak tau Dan episode hari episode literally going. Gua tau, gua gak tau gue kata ya ini gue lihat itu sendiri Dibilangnya jadi karena mungkin mereka datang Dengan rock dengan hijabnya itu sendiri gitu loh Jadi mungkin menurut dari gue atau nih Dari medianya itu sendiri Mereka datang untuk bermain band Intinya gitu ya manggung gitu loh Bukan untuk uh, semacam menyiarkan kagaman Atau berbentuk jadi ini juga Tidak bingung juga nih respon dari mereka itu sendiri tapi kita udah ngambil kesimpulan ya gitu. Padahal misinya ya udah jelas dari Qubit itu sendiri bahwa hijab itu bisa rok gituloh. Yeah, <laughs> of course. We're from the US as we'd like to welcome our very special guest that coming to us from the Emerald of the Equator, Jakarta, Indonesia. We've got the ladies from Voice of Baserpada with us. Ladies, how are you? Thank you so much for joining us. Hi. Hi. Ah. Good. How are you? Doing great. Doing great. Thank you very much. Uh, well the first thing ladies, um, I'm sure our viewers when they're watching this right now they're gonna think to themselves Wow it's not every day that they usually uh, see three young ladies wearing hijabs uh, from a Muslim country in a heavy metal band so oh. um, very unique oh. you guys are obviously I know you had, people have been telling you that I know hey. Banyak Sumpah. banget yang minta uh, mereka datang ke Tonight Show. Wah, langsung aja kalau gitu. Ini dia FOB! Si OBI! Si OBI! FOB! <guluh> Keren-keren ini yang masuk Tonight Show ya. Wah, wah. FOB. Si OBI! Hahaha. Si OBI. Voice of Baceprot. Baceprot. Wah. Jadi Baceprot ini buat yang belum tahu, saya juga baru tahu. Bahasa Sundanya itu berisik. Iya. Yeah. Yeah. V.O.B. atau voice of baca. Yeah. Oke. Okay. Ini oh, menarik ini terse... karena woy, kita kan pasti putih. akan, akan sedikit heran ya. Karena mereka ini uh, masih muda, terus mereka juga berhijab ya. Dan mereka main band metal. Itu kan apa uh, kombinasi yang sangat amat unik. Tapi hmm. ternyata menarik. Jadi ini, ini oh. kalian ini satu sekolah. Iya, satu sekolah satu sekolah? Terus awalnya gimana kok, sampai tiba-tiba bikin band metal Oh ya mas ini ya? Uh, awalnya sih kita nggak langsung bikin band metal Ayah pohon sih Aduh, kenapa sih kalau bisa bangung begini gue langsung sendiri tuh binding terang asli tuh, brinding semua gue Kayak ini remix banget ini ya. Ini sebenarnya manggungnya kalau nggak salah di Indonesia loh. Ya ini manggungnya di Indonesia loh kalau udah ngeliat kayak gini, gue masih menyayangkan banget kenapa VioBi tidak bangun di kemarin itu sendiri yang pernah ngasih Lidnode <tuh> why? Note datang ke Indonesia akhirnya bisa datang ke Indonesia why gitu loh, gak ditampilkan dari kitanya, iyalah memang sih ya, kalau misalnya dilihat sih ya masih banyak senior sebenarnya, jadi memang ya didahulukan itu adalah senior-seniornya dari VioBi itu sendiri ada tiga rangkai atau tiga serangkai yang dikatakan dari itu sendiri ya, mungkin udah gua bahas di sebelumnya ya ataupun sudah dibahas untuk di uh, Marcia itu sendiri kemarin, sebelum juga lo tonton aja ada tiga serangkai yang bener-bener mendominasi ataupun sebenarnya yang menjadi uh, band favoritnya mereka lah gitu kan untuk Akhirnya mereka bisa untuk goreng Eropa sampai dengan sekarang ini. Itu keren, tapi sayang memang ya, kenapa kemarin manggung di Indonesia, tapi baru cari itu dia. <tuh> Lanjut. Cepet loh ini loh. kalau kan ya, ini manggung sebenarnya aduh gue masih jarak manggung sebenernya gitu lho, kenapa sih? Ah, kemarin itu, seandainya kalau misal ada kemungkinan gak, jadi kan Kyobi itu sendiri kan punya bala ceprot loh bala ceprot itu hampir di seluruh Indonesia ada, and then di luar pun juga ada, Malaysia pun juga ada, kan gitu loh. harusnya, harusnya, gue, gue, gue juga bukan dengan juga sih, ya gue gak tahu sih ngembet di ini kan, gitu ya, gimana ya ya gue sebenarnya memang dari diri sisi hati bata gue gue memang sangat mengharapkan kemarin tuh harusnya V.O.B ada gitu untuk manggung bareng dengan selip sendiri iya gitu loh, sudah saatnya juga dia bersani-sani terus dengan para senior-seniurnya juga mau kita punya hijab ini gitu loh mungkin ada sebagian dari rocker-rocker ataupun dalam artian para fans-fans rock indonesia itu sendiri yang belum mengenal V.O.B nah ini kan bisa Ya lu lo bayangin loh Yang nonton di sana itu sendiri Dibelanja kaulanya itu sendiri Kalau misalnya dilihat Udah pasti kan umur-umuran itu adalah Umur-umuran dari 25 tahun ke atas Ya kan? Bahkan dibelanja di dengan 30 tahun ke atas Gitu loh nggak semuanya juga Mengenal Vobi Ini maaf ya Dibelanja enggak semuanya juga mengenal Vobi Karena gue juga mengenal Vobi itu sendiri Dari Facebook Gitu loh Dari Facebook lihat liat Vobi Ini Kayaknya keren yang gue rasikan, gitu loh Ya kan? Karena kenapa? Vobi itu sendiri bener-bener ngebangkitin gue sendiri waktu di masa tahun-tahun 2000-an. Ya, masa-masa underground ya gitu. Dengan dengan dengan kualitas musik macam-macam sensasi lah gitu kan, gitu macam-macam irama, macam-macam ada hardcore, grindcore, dan juga ada hip-rock, hip-hop juga ada, juga itu juga gitu kan. Funking metal ada juga gitu. Itu makanya dibilangnya adanya Viobe justru ngebangkitin para kami-kami semua nih para kaulah kaulah tahun-tahun 90 tahun 2000an yang yang sangat banget melihat bahwa dinominasi bahkan hindi lah kan band-band indie itu sendiri mau untuk manggung di all-all Jakarta masih di kan bisa ada bagaimana di sebuah tanah gila biasa sayang kenapa gitu lu wate oh, selamat nah, nah, nah, nah, nah, nah. lagi ada dengan panggung sekeren ini Masih keputar masih keregat gue Aduh kenapa sih Biobi kemarin gue gak manggung Mungkin-mungkin gini ya Gue gak tau ada segala sesuatu atau gimana Iya bener ya, ya? Kalau kata orang Malaysia itu sendiri Kemarin ngomong gitu. Apa sih lupa gue sebenarnya, jadi di bumi dipijak, di sinang di dijunjung itu gue sebenarnya gak masalah isi epi sendiri di bumi basah padang, dimana bumi dipijak disitu langsung dijunjung dan karena mereka itu berpijaknya sering ke luar negeri hmm. nah itu dia gitu kan disitulah dimilanya dia dijunjung terus Yobi nya nampaknya didominasi sebenarnya untuk untuk Yobi itu terkenal di disuruh hmm. Ropo udah pasti jelas banget, ya pasti langganan nanti mereka akan manggung lagi nih Fight Dream Belief udah pasti kali ya, itu, itu acara mereka sendiri Gue kan tahu deh, akan ada Fight Dream Belief kedua ya, gak tau juga sih ya Itu udah pasti deh, Kalau acara-acara rock nanti, Vyobi akan diundang lagi loh Di luar negeri itu sendiri Kenapa di Indonesia, ya sebenarnya kita tunggu ya, mungkin bisa kali, siapa tau aja Vyobi amin ya Allah Apapun -apa lagi ya bisa keliling Indonesia untuk manggung Memperkenalkan bahwa rock bisa berhijab bahwa hijab bisa rock Itu aja lah <laughs> Oke okay, lanjut lah In my life lain -lain, lain -lain. Saya ya. Setuju kan kalau biasanya gue mengatakan kenapa Yobi kok gak ikut Manggung bareng di acara kemarin Dan di acara sendiri Setuju kan? Pasti saya pertanyaan kan kenapa? Lu lihat dong dari manggung seperti ini kan? Bisa mendominasi sebenarnya Hahaha, Bagi gue sih ya Bisa mendominasi Rock untuk sekarang ini Hahahahaha Don't catch that Kita panggung bertiga gak pake keyboard Ya kan? mereka gak pakai rhythm Semuanya dikuasain dengan tiga loh Dengan musik ya ini hit metal funky Ya kan kuasain panggung banget lagi ya udah lu dengerin dong Mereka manggung sering live loh Jarang lip sync Ya kan jarang Ya gitulah di ya kan? Mereka live man. Dengan suara mereka, dengan musik mereka nggak ada tuh, dipandu dari belakang Mereka tinggal mainan dong ya enggak ada, enggak seperti itu Ada kekhawatiran kali ya <guluh> Ada kekhawatiran nanti dia ini akan menasi Jadi ya Para akan menghilang Lanjut <guluh> Kenapa macet nih? Celah, pas penutupan juga enggak apa-apa macet-macet dikit lah. Oke, ya, jadi bagi gue sebenarnya gini ya, uh, uh, yang gua tahu sih setiap musik punya fans sendiri. Setiap band yang sudah mulai terkenal apalagi itu udah pasti udah punya komunitas sendiri. Gue udah yakin sih, selama mereka update, upgrade, step band itu sendiri pasti akan nambah followersnya untuk para fansnya. Gitu loh. Jadi, sebenarnya nggak ada yang dikhawatirkan. Bisa saling mengikuti aja V.O.B. mungkin saling mengikuti dengan seniornya. Gitu loh, ketika Viobi lagi bangun terkenal, ya seniornya bisa mengikuti menempel dari V.O.B. Terus sebenarnya ada ada mutualisme, simbolisme-mutualisme lah. Iya kan, intinya akan dibanyakan saling-saling. Iya, saling berbagi, saling menaikkan. Bahasanya juga hanya menaikkan. Uh, Grade-nya itu sendiri kan bisa, sebenarnya bisa jadi nggak usah gak ada yang nggak kan sebenarnya sih ya. Iyalah, jadi kalau misalnya kenapa gue katakan dibelajar kenapa nggak nggak film juga maksudnya aku nggak ikut masuk. Padahal kalau misalnya feel masuk di situ juga bareng dengan sleep note itu pasti akan kenceng banget, gue yakin tiketnya. <laughs> yakin nih gue <laughs> ya dong ya, kan dari situ pun juga akan ada para fans pada jepret mengenal dengan senior seniornya dari Kiobi itu sendiri dan senior senior dari apa Kiobi atau fan fans fans senior dari POB. eh, fans fans senior dari yaitu dia kan di sana itu sendiri akan mengenal dengan Kiobinya itu sendiri <laughs> eh jangan lupa subscribe dan juga menyalonceng itu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh